Halo, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Oke, guys, jumpa lagi bersama Global Tekno di sini ya. Ya, seperti yang kalian lihat di layar kaca kalian, ini aku ada HP ya. Ini service dan kondisinya barbar -bar sekali nih, guys. Kondisinya HP-nya hancur layarnya dan ini. Pemiliknya tidak menginginkan untuk penggantian layar ini guys. Jadi permasalahannya HP ini tuh dia mati ya, ngedrop ya. Jadi ketika dicas nyala langsung dalam kondisi seperti ini. Coba kita lepas aja baterainya ya. Pas paksa seperti ini, kemudian kita pasang lagi. <tuh> Jadi kalau HP normalnya itu ketika baterai habis kita cas seperti ini. Indikator baterai yang akan muncul ya. Dan ini nggak, ini langsung hidup seperti ini ya. ini pengaruhnya di soket atau fleksibel on off ya dan ini disertai bebarengan sama volume ini artinya mau recovery ini guys jadi kita pastikan aja kita cek aja ya untuk tombol volumenya ini memang ini udah hancur sekali dan inilah yang akan kita ganti ya pada kasus HP ini jadi ini adalah dampak atau efek samping daripada kerusakan tombol volume dan tombol on off pada Oppo A37 umumnya khususnya di semua HP Oppo ya jadi dia Oppo nih kalau kita tekan tombol volume bawah kita caster langsung teman-teman masuk ke mode recovery seperti ini dan ini cara penyelesaiannya seperti apa ini udah kebetulan hampir saya bongkar ya mempercepat durasi kita udah bongkar dan kita lihat kita lihat di sini memang sudah sepertinya HP ini sudah pernah masuk air ya. Coba nyalakan lampunya dulu. Ini ada tanda-tanda sedikit korosi ya. Mungkin tidak masuk langsung atau mungkin dia pernah kena keringat atau terkena resapan air gitu ya. Jadi untuk kasus seperti ini solusinya kita ganti guys. Kita lepas. Kita ganti untuk soket on off ini sama soket volumenya ya coba kita buka dulu ya casingnya artinya kita akan ngetes apakah ini mesinnya yang short ataukah memang disebabkan karena tombol volume dan tombol on off tadi guys. <tuh> jadi kebetulan untuk Oppo ini dia fleksibelnya sistemnya tempel nih guys tempel artinya dia nempel di body atau di frame kemudian terhubung dengan PCB mesin ini dia ketika HP ini dibaut gitu ya dibaut dilengketkan ke frame-nya seperti ini, seperti yang kalian lihat ya. Ini adalah fleksibel on-off, ya. Ini, ini fleksibel on-off-nya. Ini dia mentos. Kemudian untuk volume, volume itu dia digabung ya. Untuk di sini volume up sama down ini dia jadi satu sama konektor charge gitu. Sekarang kita coba kita pasang ya guys kita pasang HP ini ini memang barbar ya HPnya nih sorry ini ini mesin Xiaomi 4x yang ganti IC power yang ini dia ah, ini dia seperti yang kalian lihat ya ini memang karat ini ya bekas airnya Arat. Ini udah kering ya Kita abaikan aja Nanti kita bersihkan Di akhir video ini kita Finishingnya ya Coba kita Tempelkan seperti ini Untuk fleksibel LCD Baterai Kemudian Yang bawah tadi kan dia Ke volume ya Itu kita angkat sedikit ya Biar tidak terhubung gitu. Kita, kita Fleksibel touch screen Kemudian Coba kita nyalakan dulu guys kita nyalakan dulu ya dia nyala ya ini <laughs> keren banget untuk LCD nya oh dia setruk di recovery seperti ini guys coba kita angkat sedikit ya mungkin bisa saja ini masih terhubung ke soketnya dalam ya kita pastikan benar-benar kita angkat ya Kita angkat dengan sebenar-benarnya Ya seperti ini ya Ini sudah terangkat ya Jadi dengan soket-soket ini nih Soket PCB charge sama volume ya Kita angkat seperti ini Coba kita Eh, uh, Aduh nggak bisa sentuh juga ya kita restart aja HPnya coba kita restart kita lepas paksa ya baterainya biar mati Oke dia udah mati dan kita coba nyalakan langsung dari sini saja Oke dia udah nyala ya ini pembahasan kita hari ini <tuh> intinya di tombol volume ya tombol volume sama tombol power ya seperti ini ini artinya HP ini memang short di bagian soketnya sini guys. jadi kerusakan yang terjadi pada soket volume ini ini dia tidak tidak berdampak saja. seperti ini ya guys ya artinya ini ada kerusakan lainnya artinya ini jalurnya jalurnya yang short makanya dia masuk ke mode recovery seperti ini biasanya dia akan muncul seperti ini ketika kita tekan tombol volume ya volume bawah beserta kita tekan tombol power pada saat off ini seperti ini biasanya ini kan harusnya tidak ya tidak tertekan ya karena tombol volume kita lepas tapi masih terjadi seperti ini. ini bisa saja terjadi dikarenakan sekarang langkah awal yang kita ambil adalah kita lepas saja dulu guys semuanya guys memang HP ini X Air ya jadi bekas terkena air coba kita bersihkan dulu untuk soket ini soket volume ini saya curiga di sini ya guys <tuh> Kita Yep, sepertinya di sini ada sedikit jalur yang konflet ya guys atau short ya, karena terkena air tadi. Kita coba bersihkan aja dulu, sama ini. Ini akan kita angkat aja bisa, yang nggak solder ya. Ya sudah ada bekas korosi ya, korosi air. aduh seperti ini guys kondisinya guys Coba kita bersihkan aja dulu agak tiner ya tungguan sembuh <coughs> Kita okay, coba kembali guys Oke okay guys seperti yang kalian lihat ya ini sudah sembuh ya Artinya HP ini memang benar-benar terpengaruh konslet karena air ya Jalur volume, volume up nya ya Oke okay, kita aja dulu guys video kita hari ini Sampai jumpa pada video kita berikutnya Salam solder Panas